Kota Perbatasan Karya Yosef Yapitaum Kita tiba di kota perbatasan larut malam Kota tua itu temaram Dalam cahaya teramat pucat Kulihat bayangan-bayangan terbang menjauh Mengurung bulan yang menggigil di ufuk barat Sempat juga kita bercinta di tepi sebuah telaga Sekalipun berkali-kali kita dengar lonceng itu berdentang Aku terdiam ketika air matamu tak berhenti menetes Di seberang perahu telah menantimu buru-buru kutinggalkan kota perbatasan kutemukan juga kemah di persimpangan jalan itu betapa ia sabar menunggu kita dalam kesunyian abadinya ketika kutinggalkan kemah itu engkau tak sempat lagi melambai Yogyakarta 7 November 2012 Kita tiba di kota perbatasan larut malam Kota tua itu temaram Dalam cahaya teramat bujang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 Buru-buru ku tinggalkan kota berbatasan Kutemukan juga kema di persimpangan jalan itu Betapa ia sabar menunggu kita Dalam kesukaran Ketika aku tinggalkan kemah itu, engkau tak sempat lagi melambai.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 Kutemukan juga kema di persimpangan jalan itu Betapa ia ya sabar menunggu kita Dalam kesunyian abadinya Ketika ku tinggalkan kema itu Engkau tak sempat lagi melambai